Ini ketiga tuh yang keempat sih? Ya, yang ketiga kan ya? Oke, okay, what the heck is that? Apakah itu suara shriek? Tadi shriek sempet lewat sih Ah iya bener kan suara shriek Apalagi ya bonik? guys, balik lagi bersama Vian di sini dan ya hari ini kita bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps Kemarin itu di video kemarin kita barusan mengalahkan Kolok dan kita mengambil kembali Strength of the Woods ya namanya atau ya Strength of the Forest atau ya intinya kekuatan hutan lah ya yang ternyata dimakan sama Kolok tapi untungnya aman guys. Tapi itu dimakan sama Kolok juga karena dia lagi terinfeksi oleh tanaman yang kita lihat di video yang sebelum-sebelumnya ya gue lupa gue bahkan nggak tahu namanya apa by the way. Sekarang kita akan ke Bowers Reach. Ini dan ini kayaknya di semacam kayak gugur pegunungan gitu. Sebelum video ini mulai, gue mau nyetel buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys, karena itu bakal sangat memotivasi gue untuk bikin video lagi dan ya guys jangan lupa untuk share karena itu bakal membantu buat untuk channel gue. Oke guys, jadi guys supaya gue nggak makan waktu kalian kelamaan, kita langsung skip aja ke bagian dimana kita belum eksplorasi yang sepertinya adalah bagian di sini guys. Nah, kita akhirnya sudah sampai di sekitar Bower's Ridge ya di tempat ini. While entering the domain of the Great Bower, he sleeps ahead. Where from the long winter of the decades? But the memory of the forest remembers the spring. Maybe we can remind Bower too if we can wake him. Jadi kita bakalan ngebangunin Bower. Bower itu bayar siapa sih? By the way. Oh, hello. Are you going to the cold place? I'm going to there to pick some rich berries. Or I wanted to go, but there is a large bay in the way. He's sleeping. I tried to wake him by tickling his nose, tickling his nose, with a tuft of grass, but it did not work. Maybe grass is not big enough, maybe I am not big enough. Ya, yeah, kita udah mendengar dengkuran, sepertinya ada sesuatu yang sedang tertidur, seperti beruang kalau lihat yang kita omongin deh tadi. Ya yeah, guys, kita bakalan ngebangunin dia, kayak atau mungkin kita nggak bisa lewat ya. Ya, yeah. Lagian gua nggak ngerti gitu, kenapa beruang ini bisa tidur dengan nyenyak nutupin gua kayak gini? Dia nggak kehabisan oksigen apa ya? Oke okay, lah. Seperti kita bakalan menggunakan bulu burung Untuk membangunkan dia Yap Benar Acuh Waduh Corona itu. Gila Coronanya berlaut beruang gak sih <laughs> Oke okay lah Kalau gitu Talk to power, Apa ini Lagi tidur I dreamt of your arrival spirit But you are too late And this line is too hard to cope. The spring blossom sleep under the ice, high upon the mountain peak. There is nothing to do but sleep. Ini si kampret. Dia musti jadi, dia bukannya musti jadi penjaga, semacam penjaga, ini masih penjaga gunung gitu. Kenapa malah tidur doang gitu kerjanya? Gabut anjir. Waduh, beruang gabut ini bang. Jangan, jangan pekerjakan beruang kayak gini guys. Tidak baik. Oke, sekarang kita musik mana by the way. Ini bisa dihancurin kah? Pintu ini. No. Oke, okay, batik itu. Seperti kita bisa ke atas situ ya. Nah, sip. Ceritanya tuh, ini tuh ada ngegantung-gantung di sini bisa dipanjat nggak sih? Nggak tahu gue ya. Ah, di sini ada yang lebih dekat. Coba kita panjat. And ya, yeah, kepleset guys. Tapi guys, kita bisa sempat tempel di situ ya. Coba kita panjat lagi. Oke, okay, let's try it out Yap, bisa. Nah, terus di sini ada mana? I don't know what is supposed to do. Oh my god. Gua disakiti oleh Hanya karena Gua menyentuh sarangnya Nyamuk Oke okay, Nyamuk pun sudah pada menghilang Hah? Oh Rumputnya yang membeku Itu jadi duri guys Mantap Gua bingung ya kalau di tanaman tadi Itu licin Dan kenapa sekarang Kita bisa nempel di es Kayak gini Why? Kok kadang gak paham gitu kan ya sudah Kadang game itu Tidak untuk dipahami. ini kita naik ke atas dulu Ada apa sih di sini? Mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan gitu kan I don't know what um, No udahlah kita Apa ini Shift to grab and move objects Oh kayak kita Bentar Barbar banget bar, gak sih kayak kalau seandainya kita bangunin beruang yang tadi pakai batu Jangan-jangan kita mesti jatuhin batu ke kepala dia gitu kan? Ya untungnya enggak sih Karena kalau seandainya kita beneran jatuhin batu ke kepala dia itu namanya violence guys Dolar kuning Jangan And what the heck am I supposed to do with this Ini kenapa ada landak ya bun? Terus ini landak apa lagi? Itu kayak bisa meledak ya Dua kan nah, beneran You to use flap hold Q and assign it to click E or R. Oke, okay, kita perlu pakai flap ya. Oh, di sini ada kayak semacam tungku arang gitu. Oke, okay, kita bisa nyalain apinya ya. Apa yang bakal terjadi? Oh, dia ngeluarin kayak semacam api gitu ya. Oke, okay, kita bisa pakai buat lelehin yang ada di kanan aja guys. Coba kita pakai dulu ya. Let's go. Boom. Nah, kena Nah, akhirnya, guys. Sip, berarti bisa dan ini kenapa tiba-tiba mau nyapit gue? Oh, dia bangun. Gue baru ngerti maksudnya ya. Nah, sip. Let's go up. Pakai pelurunya dia. Kita bash. Oke, okay, nice. Dah. Ya. Harusnya yang ada di sini juga. Nah, kita bisa lihat tungku di belakangnya kayak udah nyala ya. Dan udaranya pun seperti ini, jadi oren-oren, menunjukkan hangat. Mungkin yang di sini udah mulai meleleh-leleh, guys. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi dengan SS di sini ya. Semoga aja benar, udah meleleh atau mungkin kita ada jalan baru yang terbuka lah. Di atas tuh tadi ngomong-ngomong ada sesuatu yang bisa kita lakukan ya kan? Tadi tuh kalau gak salah di sini ada jalan yang. Eh, eh, eh. kok dia narik? Oh itu tanaman hidup. Kaget gue ini benda menarik, Kayaknya kita bisa ke atas ya pakai tali yang ditarik itu ya. Coba kub, kub kita lakukan. Oke, okay, let's go. Aduh. Kok ada bunga esis tuh? Terus gimana caranya, Bambang? Oh, bisa bisa bisa. Let's go. Apa lihat ada apa di atas sini? Oh, ada ada gold wolf dong sih. Oke, okay, berarti udah kelar di sini. Aduh. Di sini kita bisa melakukan sesuatu seperti Oh bisa dimakan rat sama dia Terus gue dilepeh gitu aja dong Tidak sopan Tanaman gak ada akhlak emang Let's go up Naik lagi ke atas Harusnya tuh di disini ada sesuatu yang bisa kita lakukan Ah nah ada tuas kan Karena kalau enggak kita nggak ada jalan guys Dan pintu ini harusnya terbuka Tadi kan kita nggak bisa hajar pedang pedangan ya Nah betul kan Hello Landak Pergilah kamu landak nah, Sip Terus ngomong-ngomong gue naik ke atasnya gimana dong? Harus atur gue pakai landaknya dulu ya buat naik ya Salah Yaudah lah Oke okay, let's see What is in here? Um, what? What? Ini mah gue mau ngomong mau mesti pakai ini dong Palu Woi Hampir bro Awas lu Mati lo Nice Oke okay, Pertanyaan gue adalah Gue mesti Gue mesti lempar apinya kemana? Jauh amat Ya guys, seperti kita memang harus melakukan itu dengan cara yang agak-agak barbarik Karena gue gak akan menemukan jalan lain Berarti seperti kita memang harus juggling ya, pakai apinya mungkin I don't know Ya kita cobain aja dulu Oits oh, oh my god Ya kenal lagi Oke, okay, dia udah mati dulu Kita pakai flap sekarang Kita anginin dulu ya, supaya ada ini ya Kita juggling kayaknya Kita mesti mainin pelan-pelan ya Kita angkat dulu ke atas Ah, jatuh. Oke, okay, dia mental ke atas Let's go, agak-agak agak sedikit It's nice Oh no no no no I'm stuck! I'm stuck! Let's go! Oke okay. Ini bisa Nice! <tuh> Aduh-duh-duh-duh-duh stuck! Oh, untungnya kena! Yay. Nyala guys Apinya nyala guys Gitu doang guys Ternyata bisa nyampe sih temuan Cuman agak gas sedikit pemaksaan Gue nggak tau apakah itu, apakah itu cara yang benar Atau gue sebenernya terlalu maksa Seperti di bagian-bagian sebelumnya Dimana seharusnya gue nggak nyampe di bagian tertentu Tapi ujung-ujungnya gue nyampe gitu kan That! Because! It sometimes. Nah, akhirnya sulurnya turun kan? Nah, nyangkut dulu kita di sini. Hey, nice, dapat kita. Aduh, masih aja kena duri gini dong. Oh, come on, berarti gue mesti pakai rejuverter dulu dong. Nah, disini apinya udah nyala ya berarti ya. Berarti tadi emang bener ya, caranya musih rada-ada maksa dikit gitu kan. Karena kadang, karena gue sempat lihat guide-nya, dan ketika gue melakukan hal-hal yang bodoh, itu mereka bilang, kalau seandainya kita maksain hal-hal ter tertentu dan gak bisa, itu kadang-kadang bukan masalah kitanya yang gak bisa, cuman masalah emang gamenya tidak menginginkan kita untuk ke sono dulu gitu kan katanya. I don't know. Sip, udah nyampe. Oke, okay, kita bisa ke sini. Let's go. Nah, sip. Ke atas kita kan nyampe di atas sini lagian ada apa lagi? What is in here? Ada, ada apa ini? Kumbang? Ada sengcorang guys. Mesti tadi gue pakai dia buat lompat ke atas sini ya. Apakah bisa dengan gini dong? Oh bisa ternyata. Berarti gue emang nggak butuh si kumbang itu dari tadi ya. Kalau gitu kita bisa parasut ke sono ya ke si tempatnya sitok harusnya nyampe. Ya udah nyampe ya, nice. Shriek lewat, guys. You see that? She is almost majestic when we from a safe distance. Shriek began hunting these heights when the wind turned cold. I'm a bit of wonderer myself, but I don't imagine curiosity spurred that bird to roam the ridge. Maybe these frozen wastes are just nicer than what she's leaving behind. Huh, <laughs> dia kedinginan sini, ya. yeah, juga, sih, si di sini, ya. Ya, kita juga sebenarnya gue juga nggak ngerti sih kenapa sih Shriek bisa di sini, ya. Mungkin dia sedang berburu sesuatu. I don't know, cari makan kayak kayak nyamuk yang dia makan waktu kita ngeganggu dia di tempat buat nyariku. I don't know, udah ini mati aja lah. Cep, nice. Pertanyaan gue adalah, gue gimana caranya bisa menghajar ini di sini ya? Di atas karena di atas itu ada keystone. Masa di sini gak ada tempat api atau apapun itu? Gue gak melihat ada sumber api atau apapun di sini. Apakah ini harus gue panjat? Ya, yeah, looks like kita emang harus manjat ini, guys. Um, Oke, okay. di atas sini sepertinya ada sumber api. Tapi gimana cara nyampe -nya, by the way? Oops! Oh, that give me an idea. Ya, yeah, seperti kita emang harus masak lagi, guys. Kayak kayak sebelumnya, I don't know. Dia berhenti di mana? Oh, di kayu situ ya. Kita bisa ke sini, lalu kita langsung turun ke bawah ya. Ke kayu, ke kayu, ke kayu. Oke, okay. nah. Nice! Oke! Okay. That's a good aim right there. Nah kita bisa dapat Keystone di sini meskipun gue belum tahu bahkan pintunya di mana ya. <t> <gangek> Tapi strike-nya di atas itu udah pada nyala dan ada satu Keystone lagi di atas. Tapi kita belum lihat pintunya guys itu doang sih jadi masalah. Dash up, we go. Ya yeah, kita butuh 4 guys kita cuma baru punya 1 Terus gue naik ke atasnya gimana dong? Oh ini ada grabo. Sini juga bisa manjat. Oke okay, let's go. Justru lebih enak kok nggak ada SS-nya nggak sih? Oke, okay, let's go. Harusnya kita bisa, oh my god. Disini ada satu keystone lagi. Nice, kita dapat dua. Vila saat gue sih mengatakan kalau di atas ada satu keystone lagi. Cuman gue gak tahu gimana caranya ya. Oh iya, yeah, itu benar kan ada satu keystone lagi. Looks like we have to do this. Nah, eh, dapat dong. Hmm, please, sampai. Nah, sip, dapet akhirnya. Balikin HP gue. Balikin HP gue. Give me back my HP HP. Oh, ini ada grapple juga. Gue baru nyadar untungnya, ih, bisa gitu dong dia. Buruan tembak, buruan tembak! Nah, sip, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, mati dah. Oh, enggak, yang penting dapat lah, bodoh amat. <g�> <g novo> Oke okay lah, yang penting kita udah dapet keystone ya. Nah, ini disini pintunya. Oke okay lah, mari kita pasang semua keystone-nya. Empat <ther> keystone kebuka. That's nice guys. Apa yang ada ya di sini, gue gak tau. Ganti dulu aja the Spirit Age, karena dari tadi gue gak bisa nyerang apa-apa, cuma gara-gara gue pake Flap, ya ampun. Haiii, pohon. Udah gue duga sih, sebenernya paling cuma dapet pohon skill ya. Press E to absorb the light. Skill apa lagi yang kita dapet di sini, karena gue gak bisa memprediksi, jadi ya. Light burst, you have gained a new ability, hold Q to assign, ya explosive spear, that's great for melting things. Berarti kita bisa melelehkan benda-benda guys pake ini, that's good skill ini kayak ada hubungan dengan api, tapi ya kita lihat dulu aja ya, light burst. Oh, that's cool. Terus kita cara naik ke atasnya gimana? Oh iya kan bisa ngapain kita naik ke atas. Boom. Use bash on charge light burst to get to get to to reach greater heights. Oh. Jadi light burstnya kita sendiri bisa kita pakai buat kita bash ya. That's cool. Coba kita coba kita pakai dulu ya jangan nih, ini kayak kita lelehin dulu ya, nah, kan? Kita charge dulu ke atas, lompat dua kali, let's go! Oh iya bisa loh, oh, keren, <laughs> oh keren guys. Nah sekarang berarti kita udah punya apa yang kita butuhkan ya, karena kita sudah punya skill untuk melelehkan es. Nah ini nih guys, let's go! Ya cuma tepat sekitar, nah ini bisa kita hajar nih guys, pakai api, boom! Oh ternyata tuasnya di situ. Oh, dia ngeluarin udara panas juga berarti ya. Kalau gue ke bawah emang ada apa? Duri doang dong ada ya. Oh, ada, ada ini apa sih? Ada orb. Ambil aja lah. Meskipun gue sampai sekarang gak pernah pakai orb gue ya, by the way. ya. Buang-buang <laughs> balik gak sih? Iya, kita naik dulu aja ke atas. Di sini suatu sesuatu bisa kita hancurin dulu. Use best on charge light burst to reach greater heights. Oh, di sini ada Gue gak liat ya. Nah, gede kan? Nah, sip. Aduh! dikunyah dong saya sip let's go hmm terus ini hancur ini gimana Oke gue mesti ke atas sebelah sana ya let's go my friend nah ini bisa kita tembak pakai api guys dan apinya nggak nyampe <laughs> sedih banget gak sih oke okay. halusnya pintu sebelah kiri itu kebuka dan betul buka guys tapi gue pengen lihat dulu di sini sebenarnya ada apa map di sini belum kita eksplorasi guys coba kita lihat-lihat dulu ada apa di sini sepertinya menarik halo ada katanya you doing here nothing important uh, yes terus itu kenapa di ada si kenapa ada si jangkrik lompat-lompat gini oh, itu kayaknya bisa kita Apiin nih guys coba ya es ini kayak bisa kita apiin guys let's go Boom. nah Eh, ada snowball. Wow. Wow, kehalang jalannya. Oke. Okay. Eh, kenapa gua malah nginjak duri? Nah, kita lompat ke atas sini. sini mungkin ada sesuatu, guys. I don't know. Apakah ini bisa dihajar? Nggak bisa. Berarti kayak kita memang belum lewat sini, guys. Tapi kalau kita lihat di atas, kayak kita bisa lewat sih, guys. Dengan api yang kita lempar sendiri. I don't know. Iya. Nah, kan nyampe, kan? Betul, berarti di sini guys tempatnya. Aduh, kena duri lagi gue. Eh kok, kok apinya hilang? Nih apinya hilang loh? Kok bisa apinya hilang gitu sih? ya yaudah kita ke bawah dulu kok gitu. Kalau di sini ada apa guys? I don't know. Ya, ya ampun, ini ikan tuh nyari ribut mulu gitu ya? Kenapa gitu? Loh? Di situ juga kita gak bisa lewat, guys. Pintunya bukan pintu, yang bukan pintu yang kebuka. Oh, what is this? Ini kok udah nyala sendiri ya? Cia, nah coba kita pakai flat, kita bekuin ya. Semuanya dalam sini, nah emang enak loh, beku semua. <laughs> Ini bisa dihancurin oke. Okay. Langsung pada hilang guys, sponsornya. Ini gimana cara, sonohnya kalau gue dihalangin sama bunga ini? Oh, ini kan ada jalan balik. Lempar api di sini ya. Tadi kan kita pas lagi berdiri di atas bunga yang masih hidup tuh nggak bisa gitu. Ya, kan? Ini fungsinya apa? Pintu yang dibawa kebuka ya sekarang ya. Aduh Yo, what the heck? Dah sip, dapat mana lagi? Nah, pintu yang ke bawah kebuka, sekarang kita bisa naik ke atas, guys. Let's go up. Hai, yo, bro. Siap, ya. dapatkan dapat HP. Apa ini? Hala, Mini boss. Mini boss easy, deh, bro. Gampang kamu mah. Easy sekali Anda mah. Nah, itu aja kagak kena-kena, ya ampun. Aduh kumbang badak lagi paling malas gue main ini Ini dulu aja lah matiin nyamuknya nyamoknya ini lebih nyebelin daripada kumbang badak lah sebetulnya Nah sip udah matiin ya Oh bisa digituin ya rupanya Bisa mantul nih rupanya Ternyata kalo pun gue hit pakai pedang tetap kena ya One hit mau no nonjok buah ya kamu ya. Pinggir lah, itu tameng Sip. Oh. Makanya bos, punya senjata jangan berat-berat. <laughs> Oke, okay, jembatannya kebuka. Musuhnya udah gak ada, jembatannya kebuka. Bisa gitu. Terus di bawah sini emang ada apa? gua mau lihat dulu di bawah sini ada apa, guys. Tempat safe kah? Ya kayak semacam tempat safe gitu nggak sih? Ya ampun ada insert keystone. Tapi kalau kita lihat-lihat di bawah sini keystone-nya sebuah sebuah tempat yang nggak gitu guna, guys. Jadi mending kita lewatin aja. Oke, guys. Nah, di sini ada roda-roda berduri itu buat apa gitu loh? Emang emang kincir airnya tuh nggak cukup gitu loh. Dikasih duri. Sekarang tambah lagi kincir apalah ini kasih duri juga. Pohonnya pun berduri dong. Pelan-pelan, nice. Harusnya tadi gue pakai mananya buat regen dulu ya dibandingkan gue harus pakai ini tapi nggak papa lah kita udah dapat mana juga, di, dapat hp juga di sini. Hi, one hit and you die. Kita musti ke kiri guys. Ada landak lagi di sini, hajar aja udah. Gue baru ingat, harusnya gue pakai landak itu buat lompat dulu ya. Oke, okay, let's go, up we go. Kayaknya kita bakal pakai peluru dua peluru ini buat naik ke atas jembatan itu ya. Let's go. Nice, nyampe please. Oke, okay, nice, sudah nyampe. Ini tuh paling nyebelin, bener-bener dah. Si jangkrik yang lompat-lompat keluarin api itu yang paling nyebelin gitu. Ini juga sama ya. Kenapa gue malah pakai landak kayak buat Ngegrapple <laughs> Gue kan mau ngegrapple tanaman Kenapa yang digrapple malah dia ya Oke okay, apakah kita sudah mendapatkan Wisp Ketiga di sini? I don't know Ya kita udah sampai di Baur's Ridge Harusnya udah dapet Harusnya udah dapet ya guys Kita udah di puncak gunung kan ini Wah wow. Beku semua guys disini Keren banget Nah iya itu ada wispnya tuh Barusan biru-biru muncul Segini doang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 So, apakah kita ngelawan Shriek sekarang? Gue yakin kita perlu kabur dulu gak sih? Kayak di chapter sebelumnya, pas kita lawan kolok. Ya, gak mungkin kita disuruh ngelawan Badai. <laughs> gak mungkin banget kita disuruh ngelawan Badai. Oh my god. Iya, gak sampai kayunya dihancurin juga. Tuh Shriek, terus gue mau lewat gimana Bang, -bang? Oke, okay, dah nyampe. Bisa terhadap. Hello, terbang bersama udara panas. Wap, astaga. Semuanya dihancurin dong kalau dia. Ya? Oke, okay. kenapa kayunya tiba-tiba jatuh, Bambang? Lo, no, kenapa dia nempel di situ? Yah, elah, mati dah gua. Please, please, please, please, please, please, please. ya, ya, nyangkut, ya, kesangkut, pun. Ya, kesalahan pun tadi mau udah gak bisa Udah gak selamat, udah gak selamat. Oh, masih, what the heck, masih selamat. Oh no, oh no, no no no no no no! Oke, masih bisa, masih bisa, masih bisa guys, masih bisa, masih bisa. Let's go. <laughs> Pakai jangkriknya buat lompat. Berparasut. Oh my god. Itu kan jalanan emang gak ada jembatan Berarti kita jatuh gara-gara kita jatuh sendiri bukan gara-gara ditabrak sama streaknya. Tadi kan tuh jembatan gak ada jembatannya. Sinematiknya gimana sih sini? Open your eyes little spirit, you are safe now You have awoken the forest memory and me with it I almost didn't find you in all that snow Now spring will return to the reach Though some might not welcome it The creature shriek is one I saw her as I slept and dreamt dark dreams. Tidur mulu ini kerjanya si beruang? Terus si beruang ini mau ngapain dong? Cuma nyelamatin gua doang gitu? Apa nih? Tentang apa ini? Ini bukannya di Silent Forest? Ya. She was born from dust, rising as the world fell beneath the ashes. Kok lucu, kok lucu gitu, kok kok kok cute, cute gimana gitu loh. berarti dia tuh dari kecil emang udah nggak punya, nggak punya bulu ya, cuma di, di sekitar itu tuh sayap kan ya, tulang sayap panjang gitu. Oh Padahal lucu loh waktu kecilnya ya Gedenya serem gitu <laughs> Oh iya udah gede ya dia Itu kayak kawanan burung hantu yang lain ya Berarti dia ini harusnya dilahirkan sebagai burung hantu Tapi mungkin karena I don't know Karena apa dia jadi kayak gitu Oh dia nyoba temenan sama burung-burung hantunya. Tapi secara ukuran badan tuh mereka udah jau beda jauh banget gak sih. Oh no, oh, no. Orang tua dari anak-anak burung hantunya nggak terima. Padahal si anak-anak burung hantunya mau ya. Anak-anak burung hantunya tuh kayak penasaran gitu, kayak pengen ngajak temenan juga. Tapi si orang tua dari anak-anak burung hantunya itu nggak mau guys. Jadi kayak si streak balik ya ke Silent Forest. Padahal ada Moki di sekelilingnya loh. Gue nggak mungkin jadi satu-satunya orang yang berpikir bahwa sayapnya ini itu kayak kaki ya kan sih? To ash and dust she returned hanya kepada debu dia kembali she is lost a pitiful creature her heart is stone gone to is the summer of the past never to return but thanks to your spirit A new summer will rise to take its place. So, have I dreamt? New wisp found memory of the forest. Ha ha ha ha ha. Alright guys, sepertinya Baur's Reach ini kita udah selesai dengan kita mendapatkan Wisp dan kita nggak ngelawan bos apa apa ya di sini. Waktu di yang pertama tuh yang di tempatnya apa tuh? Eh uh, ya sarang laba-laba kita lawan Mora di apa tuh meh? Lumas 10 kita lawan Quolok dan di sini kita nggak lawan siapa-siapa selain -siapa, dikejar-kejar sama streak. Ya yeah, guys, sepertinya di tempat berikutnya Gua nggak tahu ini di mana by the way. Beneath beneath the shifting sands, the will of the Wisps. Kayak kita harus kesono guys, untuk ngelanjutin main quest kita, tapi gue mau udah untuk videonya, karena ini video udah bakalan cukup panjang ya guys. Jadi, kita bakalan ketemu lagi untuk besok, karena summary-nya juga barusan gue bacain, jadi gue gak akan bacain summary-nya lagi. So, thanks for watching. Kalau <tuk> suka, suka suka video kali ini, jangan lupa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching guys, happy gaming Bye-bye.